Namo Buddhaya Rahayu Sabung Dumati Kalsingrebedo nirin Sambikolo Jumpa lagi bersama kami Spiritual Bekutut Budi Di channel The SPP TV Dalam sejarah peradaban manusia Menghantarkan pada aktivitas tulis-menulis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 tentang ilmu spiritual dan budaya manusia tak bisa hidup tanpa simbol dalam iklan ada simbol dalam agama Politik, ekonomi juga penuh simbol Dunia pendidikan juga diwarnai simbol Di jagat maya semua penuh simbol Tanpa simbol, kita pasti tidak dapat dan menjadi apa-apa Karena simbol itu sendiri sangat penting Mulai dari urusan kasur, dapur, sumur, sedulur Semua putus simbol Bahkan saking pedulinya pada dakwah, masyarakat islam sejak dulu menulis inskripsi bertuliskan Arab, Jawa kuno, Pegon, Abu Gida, di nisan-nisan para wali atau ukuran leluhur. Semua inskripsi adalah simbol dakwah. Dan menjadi dakwah dengan media tulisan, maka orang yang mengingkari simbolisme, hakikatnya mereka berpura-pura menjadi manusia. Memelihara burung perkutut ada dua kategori. Ada yang suka akan suaranya. Ada yang suka karena tuahnya atau katurangganya. Lihara burung perkutut tentu tidak bisa sembarangan terutama bagi Ndoro yang suka dengan berkutut berkuah. Salah satu jenis burung perkutut ini adalah yang berkaturangan candong Nugroho. Dalam melihara burung perkutut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 Candung Nugroho memiliki dua kosa kota yaitu Candong dan Nugroho, Candong memiliki arti golok atau parang, Nugroho memiliki arti anugerah. Jadi Candong Nugroho artinya mendapat anugerah keberanian Tuah burung perkutut katuranggan cantung Nugroho dipercaya memiliki tuah, orang yang memiliki keberanian. Angsar burung perkutut katuranggan cantung Nugroho dapat dijadikan sebagai tuntunan hidup maupun nilai luhur bagi pemiliknya. lepas dari unsur mitos yang beredar tentang Perkutut Keturangan Candong Nugroho Perkutut Keturangan Candong Nugroho memiliki wajangan tersirat Agar pemilik burung perkutut untuk dapat menjadi manusia yang memiliki keberanian Yoni yang dimiliki Perkutut Keturangan Candong Nugroho memiliki ciri mati yang berada di ciri fisiknya terdapat sebuah zapt terbangnya yang posisinya terbalik, di mana bagian dalam di luar dan bagian luar di dalam. Analoginya, tidak semua orang memiliki keberanian sejati, tahukah Ndoro Apakah keberanian sejati itu? Keberanian sejati adalah sikap bersedia dikoreksi bila salah dan siap menerima kebenaran meskipun dari orang yang memiliki kedudukan lebih rendah. Mempraktekkan apa yang diucapkan butuh pengorbanan yang besar, bahkan terkadang harus dengan taruhan nyawa. Orang yang berbicara dengan redaksi. Yang diolah demikian rupa Serta disusun dengan rapi dan indah Sehingga mampu membuat orang terkesima Biasanya mudah diacungi jempol Dan dianggap sebagai orang hebat Walaupun dalam kesempatan lain Dia melanggar dan menelaah perkataannya sendiri Guru Teladan adalah guru yang siap menerima nasihat apabila salah dan siap kembali kepada kebenaran apabila tersesat tanpa menggugat kebenaran itu dan tanpa meremehkan siapa yang membawanya kebenaran adalah modal keselamatan dan kebenaran itu lebih berharga daripada kita kebenaran dan sikap tegas dalam menerima kebenaran adalah kebenaran yang terpuji dan sejati. Adapun yang tidak ada kesiapan untuk menerima peringatan, maka peringatan kepadanya tidak akan bermanfaat. Ibarat kata bagaikan tanah tandus yang hujan pun tidak akan bermanfaat, baginya sedikit pun. Bila kita perhatikan bersama. Banyak orang milenial yang tidak teguh pada penyiriannya. Ada yang hari ini katanya berubah menjadi lebih baik dan meninggalkan burukannya. Ternyata setelah itu kembali terjerumus dalam kegelapan. Entah apa yang telah merasuki orang tersebut. padahal dalam setiap perubahan kita harus bersikap yakin keteguhan hati kekuatan pendirian dalam arti lain juga sebagai keberanian yang berlandaskan kebenaran pasti. harus dilakukan dengan penuh pertimbangan dan perhitungan demi meraih anugerah dari sang pencipta tapi hal yang sangat disayangkan bagi zaman milenial Masih saja banyak yang berembel embel hijrah Hanya berlandaskan nafsu semata Memang nafsu adalah hal yang tidak bisa terpisahkan dari dalam diri manusia Manusia tanpa nafsu itu bagai taman tak berbunga Meski tidak bisa dihilangkan, nafsu itu bisa kita kendalikan. Jangan sampai nafsu yang mengendalikan diri kita. Setiap satu langkah awal perubahan haruslah dikasari dengan meraih anugerah sang temata. Jangan sampai hanya untuk panjat sosial saja agar disorot awak media.